Halo sahabat semua, gamer dan juga para YouTuber yang ada di channel Simoni. Kita ketemu lagi. Di review kali ini adalah game tentang permainan yang mirip dengan Minecraft yang kebetulan saya mainin. Saya dikasih tahu dari CFB Gaming. Makasih bro untuk informasinya. Kebetulan saya ada waktu jadi saya akan coba langsung review biar nggak lupa. Dan yang jelas, makasih banyak untuk yang silaturahmi hadir. Tetap uh, jaga amanah. Kita nikmatin aja langsung permainannya. Uh, namun di sini saya masih bingung karena nggak bisa login, belum ada ID-nya ya. UID. <laughs> uh, coba saya cek di websitenya juga nggak ada untuk bikin uh, ID ya. Biasanya kan kalau gamer secara umum untuk game-game online itu biasanya harus bikin ID dan password dulu. Uh, dan di sini saya coba masuk guest login aja ini connect walaupun agak sedikit loading ya uh, nah ternyata masuk oke okay, berarti memang harus jadi guest dulu A few minutes later oke okay, kita udah mulai masuk nih lumayan juga loadingnya jadi teman-teman sambil nunggu jangan lupa jempol dan juga subscribe nya yang belum dan yang pasti sih tetap enjoy permainan apapun dan maaf aja karena viewer saya belum terlalu banyak di game-game baru ini tapi saya akan coba eksis terus lanjutkan permainannya oke ini kenapa ya error terus ya gangguan dan kebijakan privasi maksudnya apa ya gapapalah apa kita coba aja yang jelas ini udah masuk saya masukin dulu ini ditanya umur segala aduh Detail saya masukin tahun 88 Oke ini angka hoki <girly> Namanya kok Mayu nih, alah Ini kan laki-laki apa perempuan ya Kok kayak perempuan dua-duanya Ah inilah Eh di random malah jadi Erna ini nama perempuan semua Coba klik ini Oh, itu laki-lakinya kali Karena indian itu kan kayak gini setelahnya ya <laughs> Bagus cibi Bentuknya unik Dan lucu banget Udahlah kang cecep ayo berangkat Oke okay. tuh Dikasih belum apa-apa One tip prom kapten Dilarang keras untuk membuat konten Bla bla bla bla Nah <laughs> Ini apanya ya Side story kakak Oh bukan deng ini uh, Apa namanya? Tutorial? Oke okay, geser Iya ini standar WSAD Udah jelas yang biasa main di PC pasti tahu. Oke okay, sis Kayaknya saya skip kamu ini Oke okay, lanjut langsung ke permainannya Dan aduh settingannya ini Berarti kursor mouse-nya harus dikurangin Terlalu lincah Dan gambarnya lumayan bagus Nah ini seperti biasa tuh kalau salah pakai kayak gini tuh jadi lama e, ngancurinnya ini harus buat nebang pohon aja berarti kampaknya ya Mirip banget lah kalau yang udah biasa main Minecraft ini hitungan menit lah kalian langsung tahu Ini saya harus betulin dulu ID nya kita logout dulu aja khawatir aja udah capek-capek main eh harus ngulang ya oke okay, ini UI ID nya udah ada oke okay. coba ini gimana akunnya kita harus terubah dulu nanti kalau yang mau main Oh iya ini bisa dirubah tuh Oh ketik nama, nama baru lah ya inilah nama kojo saya Sakahayang <laughs> oke okay, kita udah masuk lagi status skornya ada kemana ya bentar status balasan terbaru kayaknya di setting kali ya pengaturan coba dicek oh ini akun Pantasan tuh ditandain merah berarti ada yang harus perlu dicek Oke okay, udah diisi passwordnya kalian harus resep format nya udah dapat saya udah punya ID dan passwordnya informasinya langsung mereka kirimkan otomatis ya ini agak unik juga untuk <laughs> registrasinya nggak secara umum ya mungkin untuk ngejaga keamanan juga e, Moga aja ini game nggak ini ya nggak oh masukin password dulu nggak bisa jadi guest login lagi kalau udah ada ID-nya ya langsung pakai password yang sudah dibuat ya mau gajah ini game gak ini ya gak nggak jadi game yang pay to win <laughs> khawatir ya game-game seperti ini tapi yang jelas sih ini game pasti menyenangkan untuk teman-teman yang memang e, ingin mendapatkan game mirip Minecraft tapi secara gratis kalian bisa download aja ini game memang cukup unik ya kita coba mainin aja Biar teman-teman bisa tahu Dan memang kualitas grafis juga Nanti kita periksa Kalaupun memang bisa Dimainkan di handphone Kayaknya harus ini ya Harus Jangan tinggi-tinggi ininya settingannya bukan ini lumayan loadingnya Loading lagi mini word Oh iya, oke okay, udah di-update Oke okay, kita lanjutkan aja. Nah ini tadi masih atas nama Cecep. Saya <laughs> so, hapus aja lah nanti. Sekarang buat map baru aja, langsung main. Uh, ini ada dua, oh berarti itu kreatifnya, kreatif itu kreatif ya, kalau di game Minecraft. Developer datar pulau, ini bisa nyeting lahan. Pulaunya bisa kita edit bro, tapi ya sudah default aja. Oke okay, main Oke okay, kita coba login Masuk ke dunianya uh, Mini World. Ini oke okay. Wah ini lagi musim semi Kayaknya ya kering banget <laughs> Oke okay, yang pertama pasti yang jangan Sampai kalian parno pada saat Waktu mau masuk game -nya. Ini harus ngumpulin kayu yang banyak Yang jelas sih pasti oke okay, kita udah uh, keliling sedikit terus kita coba mainin settingnya Di sini kita pengen tahu kualitas grafisnya seperti apa dan yang jelas itu sensitive mouse harus dikurangin ngeganggu banget terlalu lincah best mana coba gak terlalu banyak berubah ini oke okay deh kontrol uh, nggak ada oh ini reflection kita tes ini langsung agak ini ya nge-relog ya oke okay, wih bagus ya airnya mantap ini kalau mainin di handphone kayaknya panas ya handphonenya oke okay, kita coba keliling dites dulu aja ini untuk beberapa apa fasilitas dari shadernya oh ini lebih terang ya waduh ini kalau main berjam-jam agak pegel mata ya tapi bagus mantap ini game untuk kualitas gambar sih game-game sekarang nggak akan diragukan lah hanya gimana kualitas gameplaynya ini Nah, saya coba turunin aja visionnya juga karena biar tetap stabil saya nggak mau kedenger bising dari grafik card saya oke ini seperti sederhana, padahal ini termasuk gim berat loh. Jadi hati-hati buat teman-teman jangan sampai memaksakan ya untuk grafikatnya. Oke, nah kita coba equipnya. Ini tekan B tadi langsung muncul perlengkapannya dan beberapa uh, barang ya yang udah kita dapetin. Ini buat ngecrafting. Ini mirip uh, fruit wood, dijadikan board kemudian bisa bikin stick. Terus meja crafting itu udah kebaca, udah pasti untuk apa? Untuk bikin barang ya. Nah, toolbox lah disebutnya di sini. Oke, okay, kita coba bikin. Hmm, taruh dulu lah. Nah, ini icon di bawahnya itu bisa menggunakan tombol, bisa pakai mouse uh, scroll. Oke, okay, yang pertama inilah yang jelas sih. Dengan scope oke okay, pasti skop karena untuk gali tanah harusnya <laughs> oke okay, sebentar pintulah. soalnya saya harus bikin rumah cepet-cepet dan yang paling efektif di game seperti ini bikin rumah adalah di goa dulu bro <laughs> karena kayu pasti banyak dibuat untuk perlengkapan dan tool yang sangat penting seperti ini nih kampak kampak itu nggak boleh lepas ya itu harus minimal ada cadangan karena di game ini termasuk boros oh itu apa kampak cepet habis ya itunya ya apa eh, untuk yang kayu nah ini kalau salah nah ini baru oke okay. aduh berat ini inilah fungsinya dari scope ini untuk pasti buat tanah coba tes nah kan cepat aduh kalau ke batu ya pasti nggak nggak bisa ya bisa sih bisa tapi lama dan itu bakal makin merusak alatnya oke okay, lubangnya udah jadi <laughs> kita pasang torch ini udah dikasih untungnya ya di game ini pertama mulai login aja udah langsung dapat karena e, apa e, untuk mempermudah player kayaknya Ini kita akan buat storage box, kemudian smelting furnace. Ini penting banget untuk masak pasti. Dan yang pas, yang jelas sih eh, kalian pada saat main sih yang yang dibutuhkan itu kayu penting banget kayu. <laughs> Oke kita udah buat, kemudian smelting furnace juga buat nanti kita coba untuk mining kayaknya ini karena kebenaran malam saya nggak mau lihat monster yang aneh-aneh <laughs> oke okay, kita sekarang buat uh, dari batu ya biar agak kuat stone pick x nya kita harus masukin dulu sih ke barisan item ya ini standar aja sama cuman lebih ke arah satuan ya ini jadi E, mungkin agak sedikit e, boros dari apa dari barang-barangnya dan agak susah Oke ini kita taruh dulu Nanti kan fungsinya storage box untuk nyimpen item 25 item bisa disimpan ya Eh lebih deh 30 Oke kita langsung bikin lubang nah teman-teman kita udah dapat di sini uh, pertama dari iron ore oke okay, iron ore dapat kita bisa bikin palu dari besi <laughs> ini penting banget karena uh, apa namanya uh, lebih awet dan lebih cepat oke okay, mantap nah ini dia ini tadi udah bikin belum ya? Smelting Furnace, aduh. Mungkin karena malam nih saya jadi pelupa. Coba cek. Oh iya, udah bikin. Ampun, dah jadi ada dua bro. Eh, Ta Bang, gimana sih ini ya? Gak apa-apa. <laughs> Oke, kita taruh Coba dulu cek item. Mana ya? Iron udah ada, ini harus dibakar. Wah oh, tapi kok Iron ya? Arangnya gimana ya? Oke okay, oke, okay. kita lihat, ini dia materialnya langsung dipisahin, berarti yang di bawah ini yang bisa dibakar. Nah kayak gitu tuh, itu jadi bahan bakarnya tuh langsung kayu ini. Nah oke, okay. kita bikin Iron ingot tuh, dia loading langsung. Iron ingot satu beres oke okay. oh ini lebih ke arah satuan benar nah kita uh, lihat untuk bahan materialnya untuk jadi batu bara bukan batu bara ada yang arang ini oh jadi arang ya Oke okay. Cuman memang bener boros bahan bakarnya dari kayu itu Lihat Oke okay, kita udah buat uh, Iron ingot Nah ini dia Mungkin untuk saat ini saya butuhnya pedang Kita akan tes nanti Lawan monster seseram apa Monsternya Yang jelas sih jangan zombie Kali aduh nah ini nggak perlu lah kayaknya belum deh masih sedikit punya ironnya karena ini terbilang boros juga kebutuhan materialnya cukup boros oke okay, kita tester tes us ini F5 sama ternyata untuk third person, per person ini dirubahnya dari F5 ataupun di option juga ada oke okay, keren ya untuk karakternya Wih, Kita tester lawan monster Coba mana ini Masa nggak ada yang mau deketin Tes dulu nah. Oke udah siap bro Let's go Kita cari mana Itu itu apa Ayam ini Wah ini dia nyamperin udah, udah. Kayak gitu ini sih celeng mah bro, hmm. hmm. hmm. waduh asik, lumayan, gak serem asik. <laughs> nah ini apalagi nih manusia pelur. Inilahhi bikin kaget, ternyata itu creeper KW. Ya, <laughs> ya udahlah ngurangin darahnya cukup harus makan. Thanks for watching teman-teman. Don't forget share and subscribe nya. Terus tetap standby ya untuk game review series dari channel Simoni Dadah. Bye bye. Kita lawan lagi lah. Gak ada takutnya ini mah.